Baiklah bersahabat dan seluruh kali kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kita ke kabar pertama nih bersahabat ya Awali dengan yang manis-manis dulu nih Video cute dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah Ini proses Papa Billar menemani Bunda Lesti saat mau rekaman ya Kita bangga, kita nggak pernah bosan dengan idola kesenangan kita yang selalu menyuguhkan kebahagiaan Semoga doa semakin banyak diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Doakan yang terbaik ya rumah tangganya Leslar langkeng bahagia Dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Kita simak juga persahabat Di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan Dari Liza Kendal 23 mengatakan Gak pernah bosan dan gak ada duanya Berkali-kali ini Ngefans Artis sampai tak bela-belain Tidur malam kerjaan jadi numpuk, ada yang sama, nggak katanya tuh, wow, dibela-bela ini persahabat ya, tidur sampai tengah malam demi memperhatikan, demi menunggu vitamin dari lesti dan Rizky Bielor. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Kemudian, persahabat disimak juga, ini ada info penting banget untuk keluarga Konoha. Bakal ada yang baru lagi nih di Lesland Entertainment. Akan hadir kembali Dapur Bunda Lesti nih. Wow, kejutan spesial ya untuk keluarga Konoha. Yuk sama-sama kita support juga channel Youtube Lesland Entertainment. Semoga makin berkembang, makin sukses dan jaya. Dan di sebelahnya ada momen spesial papa Bilar main sepak bola ya. Dukung, doakan yang terbaik. Jangan henti-henti mendoakan ya untuk idola kesayangan kita. Semoga doa baiknya kembali lagi ke kita semua yang mendoakan. Amin. Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar. Banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram. Urwa Al Husna mengatakan ada dapur Bunda lesi lagi min katanya tuh sepertinya kata Kak Erna ya doakan saja semoga ada kejutan yang kita dapatkan hari ini dari channel YouTube Leslor Entertainment. Selanjutnya bersahabat semang juga di unggahan Indosiar. Indosiar yang baru saja memposting foto dari tanah artis jebolan Indosiar Wow, Masya Allah banget ya Salah satunya ada idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Yang terlihat sangat cantik banget ya Walaupun gak make up, tetap terlihat sangat cantik Kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan Gak pake make up aja tetap cantik ya mereka pastinya apalagi idola kesayangan Lesti Kejora yang selalu tampil beda yang selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha kita lihat nih persahabat di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari Faulina Aster mengatakan Lesti, dari M.Arkan juga mengatakan Lesti Kejora sambil memberikan lob hitam Luar biasa dukungan untuk Bunda Lesti makin bangga karena banyak sekali doa, support, dan dukungan yang diberikan. Kita sebagai fans sejati persahabat ya, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu, dan semakin kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan ikuti channel Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi, di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.